Kali ini kita akan memainkan Super Smash Flash kedua guys. Disingkat SSF2 guys. Oke, langsung aja kita play di sini. Tetap. Oke okay, di sini kita smash aja. Kita pakai Nes nice aja guys. oke okay, nice. Nes. Hmm, mantap. Di sini kita random ininya. Iya, mantap. Oke, okay, mantap di sini juga. Eh, uh. okay, langsung. Hmm. Oke, okay, langsung aja, guys. Oke. Okay, Dimain, guys. Oke, okay, sudah 3 2 1. Mantap. Oke, okay. aduh, aduh. Baru juga mulai sudah diserang aja. Ah, eh jangan sabar, sabar. Sabar, arul, sabar, sabar. Ah, kita di situ, guys. Kita ada di kiri, guys. Aduh, aduh sakit. Oh, sakit. Aduh, aduh. Ah. Hmm. Mantap. Kena enggak? Hmm, hmm, hmm, hmm. hmm. Oke, okay, di sini kita Oke, okay, di sini. Mm, mm, itu itu itu itu. Kita harus dapetin itu, guys. Itu kita dah harus dapetin ini. Mantap, kita harus dapetin yang bulat-bulat itu, guys. Oke, okay, mantap. Hmm, oke, okay, kita dapat. Oke. Okay. Hmm, guys. Kita lurus kita, guys. Oke, okay, oke, okay, mantap. lurus keren sekali, Adam ada api dari atas, tak tahu itu api atau bukan tapi warna biru saya. Huh? Sudah tidak tahu juga. guys mantap. Mantap. Mantap, guys. Mantap. Ke kiri lagi, ke kiri. Oke, mantap. Kayak udah habis, sudah habis. Oke, di sini. Kita. Ini lagi, guys. Oke, okay, kita kita serang dia, guys. Ke kiri, ke kiri, burun. Burung ke kiri, burun. Itu ada ada itu. Ada itu, ada itu. Mantap. Ambil, ambil. Ambil, guys. Ambil, guys. ya ya, ya. Taruh, guys! Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh! Ah, salah, guys! Huh? Salah, salah! No contest! No contest, guys! Salah, hehehe! <laughs> salah, guys! Salah, ah, kita solder, guys! coba kayak yang ini, oke okay, mantap Oke okay, kita pakai yang ini guys. Oke okay, langsung aja ready di sini. pakai yang kanan aja. Oke okay, lanjut. Mana kita? Oh kita di sini. Guys. Okay, Kita lari-lari saja dulu. Lari-lari, lari-lari, lari-lari. Misi wuhuh, dengan kamu. Eh, eh, awas awas awas hai, hai, kena hmm, bagus, Oke kita kita orang, orang di situ guys, mantap, kena, kena, uh mantap, kena deh. Ini dulu guys, cepat shield dulu guys, mantap. Eh itu itu itu itu itu itu kekuatan yang sangat keren sekali nah. ya tadi dia! jangan dia jangan dia jangan dia Mana aku? Ah, oh, di sini ketutupan, ketutupan, gara-gara, kita ada di bawah. aku nggak bisa, guys, gak bisa dong. Kita kena bom. Na, nah, nah. nah, nah, kanan, kanan, mantap. Tapi ganti tidur, yeah. ganti tidur, ganti dulu. <laughs> hilang, ga, kayak di mana? si hilang guys. kita bakalan arahin. kayak kita alahin lagi guys, arahin, arahin, aduh Kalau kena dia. Oke mantap. Oke kita bakalan arahin, mantap, langsung aja kita kasih. kayak kayak tadi guys. Huh? mantap, mantap, mantap, mantap, ke kiri, ke kiri, ke kiri, bro. oke mantap mantap langsung tuh hajar hajar hajar uh, dan juga uh, hajar ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ya ya ya abis habis oh, guys tadi di sini aja ya tadi di sini aja guys Oke lurus ke sana uh, yeah. uh. uh. Kita diam di sini dulu ya. Ah. Ana, ana, ana, ana, kita mati. Ah, kita mati. Oh. Baru satu kali mati. Kita matinya harus Kita tinggal 4 matinya. Enggak no, kalian selet. Kali 4 Oke kita Aduh eh Oke okay, turun Turun harus turun Turun kita putar puterin bisa ya udah. Kenapa tuh Oke okay. Mantap Mantap oh, Oke okay. itu ada begitu Ayo kita ambil ya buat saya bro. Mantap Langsung aja kita pencet Langsung kalah dah pada Yuh, yuh. kita empat, hai, bertiga, eh hai, hai, hai, hai, hai, hai, bentar bentar bentar bentar bentar bentar saya mau lewat ya ya ya ya ya ya jangan jangan eh ke bawah ke bawah ah iya yeah. ke bawah guys hmm. ke bawah mana kita mana eh dapatin dapatin dapatin eh, Dabati! Dabati! Nabati! Uhu! You can't langsung aja. Lengkap. eh kita pasti pengen dibalas dendam nih tangga boleh kebalas dendam Oke ga ada oke Oke kita sini aja diam ya samil Bagaimana-ba dibaba goku kok mau hilang sini, saya butuh, na na na saya butuh, saya butuh, saya, ya, yeah. saya butuh, iya, yeah, langsung lagi, menang kita nih, menang, menang, menang, kita menang guys, beneran juga menang. Kali ini dulu gokunya, goku paling, oke. Okay. Ya, ya ya ya tinggal satu tinggal satu ada padahal tinggal satu ini woohoo kena mantap woohoo dadap ah. woohoo mantap Kita, guys, dadah, <teuknya> dadah, dadah, dadah, dadah, iya, ya, ya ya ya malah kebakar. Saya gak kena. Mantap Mantap Kena Wih yeay kita menang Wee, Gayanya kita guys This game's is Kita yang menang Mantap nah. Kita menang guys